USD Swiss Franc bullish waspadai aksi koreksi bias harian pergerakan USD Swiss Franc terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound